halo semuanya jumpa lagi bersama saya alfaris masih di video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan yang cukup menarik pertanyaan terkait telepati pertanyaannya kurang lebih seperti ini teman-teman apa bedanya berhayal dengan telepati apakah berhayal sudah dikategorikan sebagai telepati atau tidak Pertanyaan kedua, jika kita tiba-tiba teringat akan seseorang dan kita merindukan orang itu, apakah di saat yang sama orang itu sedang memikirkan kita atau tidak? Teman-teman kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Sebelum saya bahas lebih jauh tentang pertanyaan ini, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru dan untuk teman-teman semua yang sudah subscribe channel saya sudah nonton video-video saya sudah like video saya terima kasih banyak teman-teman semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan oke teman-teman kita langsung saja membahas tentang pertanyaan yang teman-teman sudah tanyakan pertanyaan yang pertama apa bedanya telepati dengan berhayal? apakah berhayal? sudah dikategorikan sebagai telepati atau tidak pertanyaannya apakah berhayal sudah dikategorikan sebagai telepati atau tidak dan berhayal bedanya dengan telepati itu apa teman-teman di video saya sebelumnya saya pernah membahas tentang fokus dalam telepati di dalam video itu saya pernah mengatakan bahwa berhayal merupakan telepati saya pernah katakan seperti itu di video sebelumnya kurang lebih video yang ini kalau gak salah teman-teman yang pertama saya akan membahas tentang persamaan antara berhayal dengan telepati apa sih persamaannya biasanya di saat kita melakukan telepati yaitu kita selalu membayangkan pesan dan orang yang kita tuju hal itu sama ketika kita sedang berhayal. Terkadang kita berhayal tentang seseorang yang kita suka. Kita ciptakan sebuah cerita menarik, cerita cinta atau rasa suka kita. Kita buat seperti sebuah cerita dan pikiran kita hanya fokus pada cerita itu yang sedang kita nikmati. Hal itu sama seperti saat kita melakukan telepati kepada seseorang yang kita cinta. Kesamaannya di situ. Kesamaan yang kedua, ketika kita melakukan telepati, pikiran kita hanya fokus pada satu titik, yaitu pesan dan target yang kita tuju. Kita harus mengabaikan hal-hal yang lain, agar kita bisa masuk pada alam bawah sadar di mana pesan telepati itu dikirim, di mana pikiran kita terhubung dengan orang yang kita tuju. Saat kita berhayal Biasanya kita berada pada tahap itu di mana kita hanya fokus pada Cerita yang kita ciptakan di pikiran kita Kita hanya menikmati cerita yang kita hayalkan itu Sehingga terkadang Di saat kita berhayal Kadang orang yang di sekitar kita Kadang yang sedang memanggil-manggil kita pun Kita nggak sadar Kita nggak sadar kalau ada orang yang sedang Memanggil kita sampai terkadang dia menyentuh kita, baru kita kaget. Kita sadar seperti itu, teman-teman. Kesamaannya di situ, jadi hal inilah yang saya katakan bahwa berhayal itu merupakan telepati. Selain kesamaan teman-teman, apabila kalau ditanya ada perbedaan, tentunya ada teman-teman, ada perbedaan antara telepati dan berhayal. Coba kita lihat kembali pada definisi telepati Yang dimana definisi telepati adalah Komunikasi yang terjadi antara kita dengan orang lain Yang terbilang jauh Tanpa menggunakan alat komunikasi ilmiah Hanya menggunakan pikiran bawah sadar kita Telepati hanya terjadi antara sesama manusia Kita dengan orang lain Sedangkan berhayal, biasanya ini kan kita berhayal. Belum tentu kita berhayal tentang orang yang kita suka. Terkadang kita berhayal tentang makanan, terkadang kita berhayal tentang sebuah barang, dan lain sebagainya. Bedanya di situ, telepati hanya antara kita dengan orang lain atau sesama manusia. Sedangkan berhayal, kita bisa berhayal tentang Orang yang kita suka, orang lain, ataupun benda lain, bedanya di situ. Jadi, kesamaannya pada cara kita melakukan, khususnya ketika kita telepati kepada seseorang yang kita suka, atau kita menghayal tentang orang lain, kurang lebih seperti itu. Tapi, kalau perbedaannya, perbedaannya pada siapa atau apa yang sedang kita hayal, masih teman-teman akan bertanya. Kalau memang berhayal adalah telepati Selama ini teman-teman sering sekali berhayal tentang orang yang teman-teman suka Selalu berhayal tentang orang yang teman-teman cinta Tetapi kenapa orang yang kita hayal itu tidak ada reaksi Dia tidak mencintai kita dan lain sebagainya Pasti teman-teman akan berpikir seperti itu Kenapa? Kenapa yang kita hayalkan itu tidak jadi kenyataan? Karena begini, biasanya tergantung pesan Kenapa saya katakan tergantung pesan? Karena begini teman-teman Kebanyakan dari kita ketika kita berhayal tentang seseorang yang kita cinta Seseorang yang kita suka Yang kita bayangkan itu rasa suka kita Biasanya seperti itu Kita hayalkan di dalam gambaran itu Kita sangat suka sama dia, sangat cinta sama dia Sangat rindu sama dia Biasanya seperti itu teman-teman Jarang sekali kita berhayal bahwa dia yang suka sama kita Jarang sekali kita berhayal tentang hal itu Yang selalu kita lakukan Yang kita hayalkan rasa suka kita yang kita buat menjadi sebuah cerita itu Bukan rasa suka dia terhadap kita Kebanyakan seperti itu Terus emangnya ada pengaruhnya Pengaruhnya ada teman-teman Contohnya seperti begini teman-teman, ketika Anda bersama seseorang yang di mana orang itu tidak suka sama Anda, kita bicara masalah tidak suka, ya tidak suka sama Anda, ketika kalian berada di satu tempat yang sama, tempat tongkrongan atau tempat apapun itu yang di mana kalian sama-sama di situ, seseorang yang tidak suka sama kita ketika dia melihat kita. Sudah pasti yang dia bayangkan adalah sesuatu yang buruk-buruk tentang kita Jelek tentang kita Yang sadis tentang kita Dan hal itu sangat jelas di pikiran dia Sehingga yang dia bayangkan itu sampai ke alam bawah sadar kita Dan kita merasakan hal itu Meskipun dia tidak katakan Tetapi kita bisa merasakan hal itu Ketika kita cek lagi Ternyata betul dia tidak suka sama kita apabila kita bawa ke telepati atau berhayal kalau yang teman-teman bayangkan itu adalah teman-teman sangat suka sama dia hal itu akan seperti yang marah tadi orang yang kita bayangkan itu akan tahu seolah-olah kita hanya memberitahu bahwa kita sedang jatuh cinta sama dia seperti kita sedang marah sama dia kita bayangkan dia yang jelek-jelek seolah-olah kita kasih tahu kepada dia bahwa kita sedang marah sama dia Tetapi kalau kita bayangkan dia yang suka sama kita Maka yang terjadi adalah Dia akan merasakan rasa suka sama kita Karena yang kita bayangkan itu menjadi sesuatu yang akan dia rasakan Jadi kalau teman-teman sedang telepati atau sedang berhayal Usahakan yang teman-teman hayalkan itu Orang yang teman-teman suka itu Teman-teman hayalkan dia yang suka kepada anda Karena yang kita bayangkan itu Akan menjadi sesuatu yang dia Kurang lebih seperti itu teman-teman Oke teman-teman kita lanjut di pertanyaan kedua Pertanyaan kedua Seperti ini teman-teman Jika tiba-tiba kita teringat akan seseorang Dan kita merindukan dia Apakah di saat yang sama Orang itu juga memikirkan kita atau tidak Teman-teman Hal ini bisa iya, bisa tidak. Teman-teman, contohnya seperti ketika kita melakukan telepati. Kita melakukan telepati untuk membuat seseorang rindu sama kita. Biasanya ketika kita telepati hari ini, kita fokus untuk mengirim pesan rindu kepada dia. Belum tentu pesan itu langsung masuk kepada orang yang kita tuju. Belum tentu. Karena kenapa? Orang itu harus berada pada tingkat kesadaran fokus kalau dia tidak fokus di saat itu pesan yang kita kirim belum tentu langsung masuk kepada dia kapan pesan itu akan masuk? pesan akan masuk ketika dia fokus pada satu hal meskipun hanya beberapa detik apakah di saat yang sama orang itu sedang memikirkan kita belum tentu tetapi terkadang kita sama orang tersebut bisa saja sama-sama saling merindukan di waktu yang sama contoh seperti begini teman-teman mungkin teman-teman sudah pernah alami ketika teman-teman dengan seseorang sudah lama tidak ketemu tiba-tiba teman-teman teringat akan dia dan merindukan dia kemudian gak lama kemudian di saat itu beberapa detik atau menit kemudian orang itu menyalipon. Tiba-tiba kita memikirkan dia, langsung dia telepon. Jadi begini. Contoh begini teman-teman, ketika kita sedang berjalan dengan teman-teman kita, kemudian ada teman kita yang terpisah. Di saat dia terpisah kan kita harus mencari dia. Di saat proses kita mencari teman kita, di saat itu kita Pasti bayangkan tentang wajahnya, rupanya, itunya jelas Kita mencari seseorang pasti orang itu ada di pikiran kita Kurang lebih seperti itu Orang yang ingin menghubungi kita Dia juga pasti membayangkan tentang kita, wajah kita, rupa kita Tidak mungkin dia cari kontak kita sambil membayangkan orang lain Tidak mungkin Jalan sekali itu Jadi kalau dia sedang mencari kontak kita Pasti dia bayangkan tentang kita Nama kita, sifat kita, perilaku kita Biasa sudah ada di pikiran dia Kurang lebih seperti itu Meskipun hanya beberapa saat Hanya beberapa detik Ada di pikiran dia Terkadang hal itu ketika dia bayangkan dengan jelas Maka apa yang dia bayangkan itu Akan masuk ke Alam bawah sadar kita Sehingga kita dapat merasakan itu Jadi seperti itu teman-teman bisa saja di saat yang sama kita saling uh, memikirkan, bisa juga di waktu yang berbeda. Oke, teman-teman, itulah pertanyaan kedua. Teman-teman, semoga teman-teman semua bisa paham. Dan pertanyaan ketiga ini ada yang bertanya tentang uh, apakah bisa telepati via telepon, tidak bisa. Tidak bisa, teman-teman, karena telepati itu pesan yang kita sampaikan tidak menyentuh. Indra pendengaran, penglihatan dia masuk kepada seseorang melalui alam bawah sadar. Jadi, kalau untuk uh, mempengaruhi seseorang melalui telepon agar dia tertarik dengan uh, produk atau apa yang kita tawarkan, itu biasanya dilakukan dengan cara sugesti. Kalau untuk menawarkan sebuah produk, coba gunakan cara marketing, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk telepati, tanpa menggunakan alat komunikasi ilmiah yaitu telepon. Kalau menggunakan telepon, coba cara sugesti. Kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman, kali ini saya hanya bahas tentang tiga pertanyaan ini dan semoga teman-teman semua bisa paham dan apabila teman-teman tidak paham, jangan segan-segan untuk bertanya. Tulis di kolom komentar apa kendalanya, apa yang tidak dipahami. Oke teman-teman semua, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, Al-Faris Masih.